Salam Patunggilan Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Selamat bertemu kembali dalam ibadah online yang pagi ini kita laksanakan Minggu 12 Juli 2020 Pertama-tama kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga pada kesempatan pagi ini kita boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah minggu. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik dari Jemaat Kota Baru Drio maupun jemaat lain yang mengikuti ibadah online pada kesempatan pagi ini. Yang ketiga, kami mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendukung baik di dalam persembahan minggu, persembahan pd, maupun persembahan perayat yang sudah dilakukan ataupun dalam bentuk-bentuk persembahan yang lain. Sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga Tuhan juga senantiasa menambahkan berkat untuk Bapak, Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang perlu mendapatkan penekanan pada pewartaan pada kesempatan pagi ini adalah Ibadah PA, PD, berayat maupun ibadah minggu Saat ini kami masih melakukannya secara online Sambil kita menunggu keputusan dari Majelis Agung Dalam kita memasuki tatanan baru untuk ibadah yang akan datang Yang kemudian kami mewakili Majelis Jemaat Mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara yang pada kesempatan minggu, minggu pada kesempatan pagi, pada kesempatan minggu ini merayakan hari ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Semoga Tuhan juga senantiasa memberkati. Demikian, Bapak Ibu, pewartaan yang kami perlu sampaikan. Kemudian saatnya kita akan memberikan kesempatan untuk penatua Anung Pramboto untuk memimpin jalannya ibadah pada kesempatan pagi ini. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji dari Kidung jemaat nomor 21. Kita akan pujikan baik yang pertama dan yang kedua.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 Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun-temurun Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Marilah di pagi yang indah ini Kita datang kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sambil menaikkan pujian serta syukur atas kasih dan pemeliharaannya, khususnya kesehatan yang kita terima di masa pandemi ini, sambil di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kembali dari kidung jemaat nomor 222B. Kita pujikan bait yang pertama dan ketujuh. ibadah pagi ini saya ambil dari Roma 8 Ayat 5-9 Dilanjutkan ayat 13-14 Demikian firman Tuhan Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah hal ini memang tidak mungkin baginya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah Diam di dalam kamu Tetapi jika orang Tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Sebab Jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan sebagai tema ibadah kita pagi ini. Mari kita memuji Tuhan kembali dari kidung jemaat 237. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Tuhan, marilah sebelum kita melanjutkan ibadah pagi ini, kita masuk di dalam panggilan pertobatan Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13-15 demikian Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa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 sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh karena kasih karunia Allah, janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan kehidupan dalam dosa. Tetapi marilah kita saling melayani. Ketika kita mengingat kehidupan kita dalam satu minggu, satu bulan atau beberapa di dalam kehidupan kita, tentu kita mengakui bahwa kita belum mampu untuk melayani sesama kita dengan baik. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat -Mu. Mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami semua boleh berkumpul, bersekutu, memuji, dan memuliakan Engkau secara online pada pagi ini. Ya Tuhan, Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah pagi ini, kami menyatukan hati kami. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari sebagai manusia yang lemah, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami sadar, kami sering menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan. Kami mengakui kami sering tidak taat kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami seringkali gagal di dalam menjaga kekudusan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Biarlah Allah yang penuh kasih mengampuni kami dan Kau melayakkan kami ya Tuhan untuk kami boleh membangun ibadah bersekutu bersama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Janjimu mengatakan bahwa jikalau kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat 467. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. kasih oleh Tuhan Yesus. Setelah kita memohon pengampunan di hadapannya, marilah kita pagi ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dan untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya tidak didasarkan pada perbuatan baik kita, namun kasih setianya selalu tercurah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 dan bertobat di hadapannya. Mari kita menyambut petunjuk hidup baru ini dengan kita memuji Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat nomor 40. kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dua bagian Firman Tuhan, yaitu yang pertama nanti dari kejadian 25 ayat 19 34, dan kemudian Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan 18 23 yang akan disampaikan oleh Majelis yang bertugas. Bapak-Ibu, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa: "Bapak kami di dalam surga, Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Ya Tuhan, berterima kasih kepadamu untuk hari ini, untuk kekuatan dan berkat Tuhan." Saat ini kami mau membaca dan merenungkan Sabda Firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap taburan firman-Mu untuk bertumbuh dan berakar. untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hambamu, Bapak Penatua Anu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nyatakan kuasamu dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 25, ayatnya yang ke-19 sampai 34 demikian. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betul, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Leban, orang Aram itu diambil menjadi istrinya.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 dahulu kepadaku maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya lalu Yakub memberikan roti dan memasakan kacang merah ia kepada Esau ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kitung jemaat nomor 49, dinyanyikan bait yang ke 1 dan yang kelima. 13 dibaca ayatnya yang 1 sampai 9 dan 18 sampai ke 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong pondong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 Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang men mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang, ditabur, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu,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 dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan, mendengar firman. Itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, terlebih lagi menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, kita bersyukur karena sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan di tengah pergumulan kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, minggu ini adalah pekan anak yang terakhir dan kita memang sudah memasuki di dalam bulan keluarga. Pada saat dulu saya kecil, ada satu acara TV yang Sangat saya ingat Yaitu Keluarga Cemara Itu ada satu lagu yang sangat saya ingat Demikian Harta yang Paling berharga Adalah keluarga Istana Yang paling indah Adalah keluarga Puisi Yang paling bermakna Adalah Keluarga Mutiara Tiada Tara Adalah keluarga Ya Itu adalah cuplikan sebuah lagu Yang saya ingat ketika saya masih kecil Ya Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan Yesus Tema liturgis dalam bulan keluarga ini Yaitu Keluarga yang lestari Dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah Dan tema kotba pagi ini yaitu, tanah yang baik itu adalah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau saya boleh bertanya, adakah tempat favorit bagi Bapak Ibu di dalam keluarga? Misalnya, bagian mana yang paling Bapak Ibu senangi ketika berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga? Mengapa Bapak Ibu senang di tempat itu? dan apa yang biasanya Bapak, Ibu, Saudara lakukan di tempat favorit itu. Mungkin di antara Bapak, Ibu ada yang berpikir sebagian orang senang berada di meja makan bersama keluarga, di mana di tempat itu mungkin kita bisa makan bersama sembari ngobrol tentang banyak hal bersama keluarga. Sebagian lagi mungkin mengatakan saya senang di dapur ya karena dapur adalah tempat yang asik sambil mengobrol bersama keluarga sambil masak ya mungkin begitu ada juga barangkali yang menjawab bahwa saya paling senang tempat favorit saya adalah di ruang tidur karena di sana kita bisa bercerita tentang apapun sampai tertidur ya dan ada masih banyak lagi yang lain ada juga yang mungkin senang di halaman, sambil berkebun, dan sebagainya. Dalam kebersamaan yang dibangun itulah, pengalaman-pengalaman hidup keluarga bisa menjadi sebuah sumber belajar. Misalnya ketika keluarga itu berkumpul di meja makan, mengitari makanan, mungkin itu saat yang paling tepat untuk mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi sambil makan bersama keluarga itu kita bisa belajar bagaimana kita bersyukur. Sampai hari ini, misalnya di tengah pandemi ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan berupa makanan. Ketika sedang menyiapkan makanan di dapur, mungkin itu juga sebuah kesempatan yang indah untuk menjelaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua mungkin di dalam menjaga hidup yang dianugerahkan Tuhan supaya kita tetap sehat dan baik. Jadi, untuk apa kita masak di dapur? Sebagai tanggung jawab kita untuk memberikan, menjaga kehidupan kita melalui makanan. Bisa juga ketika kita berkebun, menanam tanaman, kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal, tidak bertumbuh seperti yang diharapkan tanamannya. Bukankah itu juga saat yang berharga untuk kita belajar tentang kegagalan? Belajar bahwa di dalam kehidupan kita Kadang-kala kita juga mengalami kegagalan, kemudian kita mencari penyebabnya, dan bagaimana ke depan kita supaya hal itu tidak terulang. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bacaan yang sudah kita baca pada pagi ini adalah bacaan yang sangat indah, di mana di dalam bacaan itu kita tadi membaca di... Bacaan yang kedua, bagaimana Tuhan menggunakan sebuah perumpamaan. Ya. Dunia pertanian yang dipakai perumpamaan oleh Tuhan Yesus dalam mengajar adalah dunia yang akrab dengan masyarakat waktu itu. Ketika perumpamaan tentang penabur itu diajarkan, maka kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan mungkin sedang di dalam perahu, dalam mimbarnya, dan kemudian ada petani yang sedang menaburkan benih. Ya, Yesus memakai contoh yang sederhana ini, yang nampak di depan mata dan dialami setiap hari sebagai sumber belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, keluarga juga adalah sebagai sumber belajar yang kaya tentang kehidupan, seperti apa yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Ini adalah tempat pertama dan utama di mana anak-anak kita bertumbuh dalam iman bersama dengan orang dewasa. Dan bagaimana anak-anak kita meneladani buah-buah perbuatan dari orang tuanya. Keluarga Kristen juga dipanggil untuk menjadi tanah yang baik di mana pesan Tuhan diterima dan dimengerti dengan baik lalu di setiap waktu dan terus-menerus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kita sudah membaca ada firman yang ditaburkan di tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu, di antara semak duri, sehingga benih itu tidak tumbuh atau terhimpit. Tetapi ada juga yang menyenangkan di mana benih itu jatuh di tanah yang subur dan disitulah benih itu bertumbuh dan berbuah. Bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak di tengah keluarga, bagaimana orang tua menyambut tamu, bagaimana orang tua menyapa orang lain, bagaimana orang tua berbagi dengan mereka yang membutuhkan, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini, itu semuanya akan dilihat oleh anak-anak. Mereka belajar dari teladan dari orang tua. Betapa keluarga adalah sebuah se seolah seperti tanah yang subur, tanah yang baik di mana iman itu bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Bagaimana orang tua bekerja dengan rajin untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Mungkin ada orang tua yang harus berjibaku dengan pekerjaannya, berkendara di jalanan, dan juga tidak melibatkan diri dengan pembicaraan atau hal-hal yang yang tidak baik. Ya, Contohnya misalnya, kalau di keluarga saya, kebetulan dari kecil kami tidak pernah eh, mengajarkan anak-anak untuk berbicara kasar. Apalagi mungkin, mohon maaf, meso misalnya, walaupun kita sudah lama di Surabaya, anak-anak juga sejak kecil di Surabaya. Jadi itu seringkali menjadi pergumulan ketika anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, jadi itu semua adalah tumbuh karena kehidupan anak-anak ketika berada di tengah keluarga. Di dalam setiap peristiwa, orang tua tentu bisa mengajarkan kepada anak-anaknya tidak hanya dengan kata-kata, namun yang lebih penting lagi adalah dengan tingkah laku yang nyata. Di dalam sebuah buku tentang pembinaan karakter oleh Thomas Licona dikatakan bahwa pembentukan karakter yang baik adalah melalui modeling atau contoh yang nyata. Mungkin kita pernah, kalau ingat-ingat ya, mungkin barangkali kita pernah tertawa ya. Seandainya kita ingat, ingat ya, ketika misalnya ada tamu, tanpa sadar kita bilang, leh, duk, bilang ya, Bapak nggak ada. Ya, gitu ya. Jadi anak kita itu masih polosnya, kita ajari, bilang ya sama tamunya, Bapak tidak ada. Jadi di situ anak kita itu belajar, oh ini ya, Bapak saya ada di rumah, saya disuruh bilang tidak ada. Ya, atau juga tadi itu ya kata-kata kotor atau umpatan Anak-anak punya daya imitasi yang sangat kuat Dan disinilah keluarga dikatakan sebagai tanah yang baik Jadi apa yang dilihat di tengah keluarga itulah yang akan membuat anak-anak bertumbuh Tanah yang baik untuk benih yang berbuah melimpah tentu tidak terjadi begitu saja Ya, Kalau ibarat sebuah tanaman pun walaupun tanah itu sudah baik tentunya kita perlu usaha untuk membuat e, tanaman itu bisa berbuah melimpah dengan baik. Petani tentu berupaya berupaya keras untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya dia harus membajak dulu atau mencangkul, kemudian menggemburkan tanah tersebut supaya benih itu bisa diterima, bahkan tumbuh subur dan berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, keluarga Kristen yang dipanggil untuk berbuah dalam kehidupan kita juga perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik itu. Melalui bacaan kita pagi ini, kita diingatkan bagaimana kita bisa menjadi tanah yang baik. Apa yang kita tonton, atau mungkin kadangkala kita sering mengajak keluarga kita itu berwisata, ya tujuannya untuk mengenyangkan ya refreshing, mengenyangkan jiwa kita, menolong diri untuk berefleksi, itu adalah hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan di tengah keluarga. Jadi tidak cukup kadang-kala -kadang kita hanya memberi makanan. Kadang ada orang tua mungkin ada sebagian orang yang berpikir yang penting karena saya sudah saya cukupkan. Saya tinggal, saya jarang berbicara dengan dia, dan sebagainya sudah, semua sudah tercukupi, cukup. Tetapi kemudian orang, banyak orang tua akhirnya menyesal dan kecewa ketika ternyata anak-anak mereka tumbuh dengan karakter tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi Bapak-Ibu, sebagai tanah yang baik, keluarga tidak cukup hanya memberikan kebutuhan fisik, tetapi terlebih lagi kebutuhan batiniah. Kebutuhan rohania, bagaimana kita sering berbicara tentang firman Tuhan di tengah keluarga, itu adalah menjadi hal yang sangat penting. Tantangan sekarang tentu tidak mudah. Banyak keluarga Kristen digempur dari berbagai penjuru yang siap melemahkan dan mendangkalkan, sehingga pesan Kristus mungkin dimengerti, namun tidak bertahan lama. Jadi seperti ilustrasi benih tadi, ada yang sempat tumbuh, tetapi karena berada di antara semak duri, dia terhimpit, dia tidak bisa bertahan lama. Apalagi untuk mewujudkan tingkah laku secara nyata. Semakin sulit. Tontonan yang dilihat keluarga sehari-hari sering menampilkan persaingan yang tidak sehat. Itu menjadi sesuatu yang wajar. Ya, kadang-kadang orang tua sama anak-anak nonton hal-hal yang tidak persaingan yang tidak sehat itu menjadi sesuatu yang wajar atau kadang-kadang menonton sebuah tema kemewahan sebagai tujuan hidup. Jadi anak-anak juga punya mindset, oh berarti tujuan hidup saya itu hidup mewah, ya. Atau bekerja hanya sekedar mengejar harta. Dan jika harapan itu tidak menjadi kenyataan, orang akhirnya marah, mencari kambing hitam, berbuat curang, bahkan nekat ada yang melakukan kejahatan. Nah, terkadang tontonan atau hal seperti itu juga tanpa kita sadari, sering terjadi di tengah keluarga. Tidak banyak bacaan yang baik dan bermutu di rumah keluarga-keluarga Kristen yang mungkin berisi kisah-kisah hidup dan inspiratif perjuangan hidup yang mengasah otak dan batin. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak-Ibu sekalian, kira-kira manakah yang lebih banyak ditonton atau dibaca di tengah keluarga? Apakah hal-hal yang baik, yang membangun banyak bacaan-bacaan rohani, atau hal-hal yang bombastis tentang kemewahan hidup tadi, atau mungkin drakor ya, barangkali yang paling keren drama Korea mungkin ya, atau apa. Jadi begitu banyak kita perlu merefleksi. Sebenarnya stimulus atau tontonan bacaan yang ada di tengah keluarga itu, apakah itu membangun iman anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan di masa pandemi ini, ada sisi positif yang kita terima tentunya. Keluarga akan lebih sering berkumpul dibanding sebelumnya. Betul ya, mungkin selama ini kita jarang berkumpul dengan keluarga, tapi sekarang di masa pandemi hampir tiap hari kita berkumpul dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Lalu, kebersamaan seperti apakah yang telah kita lakukan selama kita berkumpul di tengah keluarga di masa pandemi ini? Orang tua yang kesulitan cari kerja karena dampak pandemi justru mungkin bisa jadi tidak fokus membimbing anaknya karena kepikiran memang bagaimana saya harus menafkahi kan mencari pekerjaan yang lain karena dampak pandemi. Mereka kesulitan mengendalikan perilaku anaknya dan kadang menyerahkan kepada gadget gawai. HP yang dianggapnya akan membuat anaknya lebih tenang dan manut. Ya kadang-kadang anak-anak itu kalau ribut gitu kasih HP tenang dia, ya tenang diam gitu ya. Nah itu kadang-kala -kadang tanpa kita sadari seperti senjata kita atau obat ketika kita ingin mengalihkan perhatian kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak-anak mengalami ketidakpercayaan diri untuk berkomunikasi atau bersosialisasi karena HP-nya atau gadget-nya adalah teman akrabnya sejak dini. Ya, ini juga mengingatkan saya sendiri juga karena saya juga masih punya anak kecil 5 tahun. Anak-anak zaman sekarang ya, generasi apa ini sudah gadget gawe adalah sudah hal yang biasa. Nah, ini kita perlu diingatkan dengan hal ini. Dalam hal studi, kadang kala kita sebagai orang tua tahu-taunya cuman sering bertanya, "Bagaimana nilaimu? Ranking berapa?" Cuman itu yang ditanya. Kita jarang bertanya tentang pengalaman apa yang kalian alami ketika kalian belajar di sekolah. Proses apa yang sedang terjadi? Apa yang ayah atau ibu bisa dengarkan dan bisa bantu? Kita jarang melakukan hal itu. Kita maunya tahu nilainya berapa? Peringkat berapa? Gitu ya. Anak kita stres sendiri karena peringkatnya Anak kita misalnya nomor tiga dari bawah gitu ya. Jadi anak kita jadi stres gitu karena ditanya nilainya berapa, peringkat berapa, stres anak kita. Ya itu Bapak-Ibu, sungguh memang tantangan keluarga Kristen semakin tidak mudah. Namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita tanah yang baik, dibutuhkan upaya yang besar untuk menundukkan diri pada pimpinan roh Kristus. Tadi dalam tema ibadah pagi ini, kita diingatkan bagaimana kita harus hidup dipimpin oleh roh, tidak dipimpin oleh kedagingan atau hawa nafsu kita. Itulah yang akan menolong kita bagaimana kita membimbing anak-anak kita, membangun hubungan di tengah keluarga supaya menjadi tanah yang baik dan bertumbuh. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ishak tadi ya, Ishak dan Ribka. bagaimana <tuh> Ishak dan Ribka ini dikatakan, mereka menunggu 20 tahun untuk bisa punya anak gitu ya. Cukup lama juga. Karena sempat dikatakan Ribka mandul. Sebuah pergumulan di tengah keluarga. Menikah lama tidak diberi karuniai anak. 20 tahun baru dikaruniai anak. Kemudian tidak berhenti di situ. Esau dan Yakub adalah anak-anak yang ya, ada konflik, banyak konflik. Keluarga ini ternyata banyak penuh pergumulan juga. Ya. Bagaimana Ishak ini mengandalkan Tuhan di tengah pergumulan itu. Ini adalah sebuah contoh yang bisa kita pelajari juga di tengah bulan keluarga ini, bagaimana di tengah pergumulan kita sebagai keluarga, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika sudah 20 tahun, Ripka tidak mengandung, Ishak benar-benar berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan belas kasihnya supaya Ripka memiliki mengandung dan memiliki anak. Dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Bagaimana dalam situasi itu mereka tetap menjadikan Allah sebagai kepala bagi keluarganya. Ketika Ribka mengeluh karena mengandung dua bayi dalam rahimnya, ia pun melakukan sikap yang tepat dengan meminta petunjuk dari Allah. Jadi Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa belajar dari keluarga ini juga, seperti apa yang sudah kita baca pagi ini, kita senantiasa menempatkan Tuhan di tengah pergumulan kita dalam berkeluarga. Kita diingatkan bahwa keluarga ini adalah tanah yang baik, tempat di mana anak-anak kita itu bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu, mari kita mengupayakan, mari kita terus mengusahakan supaya anak-anak kita tumbuh seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Tumbuh imannya dan kelak dia akan berbuah-buah. Sebagai penutup dari renungan pagi ini, Bagaimanakah dengan keluarga kita sekalian, Bapak-Ibu? Mayalah di bulan keluarga ini, kita semua terus dipanggil untuk menjadi tanah yang baik. Menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Segala perbuatan biarlah itu senantiasa dimulai dan bermuara kepada Tuhan yang selalu kita libatkan di dalam segala keputusan di dalam berumah tangga. Apapun itu, saya senang ketika sejak kecil anak-anak itu diajar untuk ketika meminta sesuatu, walaupun mungkin saya bisa memenuhi saat itu, tapi saya seringkali diingatkan untuk menyuruh mereka untuk berdoa dulu. Kamu butuh apa? Doakan. Itu hal kecil Bapak-Ibu yang mungkin bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Marilah kita mengelola segala urusan dengan senantiasa menundukkannya di dalam pimpinan roh kudus. Bahkan melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, mari kita senantiasa menjadikan semua itu sebagai sumber belajar dan refleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah dengan melimpah. Semoga di bulan keluarga ini kita makin menyadari akan pentingnya keluarga sebagai sarana mendidik, membimbing, supaya iman kita makin bertumbuh sama seperti tanah yang subur yang selalu menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak-Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 451 dengan judul Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga sambil kita semua menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. menyerahkan persembahan kita Tuhan Allah kami yang maha baik, sumber firman yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan karena pagi ini Engkau telah menyegarkan kami dengan firman Tuhan bagaimana kami harus menjadikan keluarga seperti tanah yang subur tanah di mana tempat kami bisa menumbuhkan iman kami semua Tuhan Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup mengandalkan Tuhan di tengah keluarga kami. Kami bersyukur juga pagi ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang berasal daripadamu juga. Biarlah apa yang sudah kami berikan, Tuhan berkati dan sucikan, sehingga bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung semua kegiatan pelayanan gereja, khususnya di Jemaat Kota Baru Tirojo ini. Dan biarlah kami semua yang telah memberikannya, Tuhan, Engkau berikan kepada kami iman yang lebih dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami dimampukan untuk memberi tidak hanya dari kelebihan kami, tetapi bisa memberi dari kekurangan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-Ibu, berikutnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita yang akan disampaikan oleh petugas. Jemaat diundang berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Pengakuan iman Rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalit Langit dan Bumi,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 Akhiri dengan doa Bapak kami yang kita nyanyikan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, Ya Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Pagi ini, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menyatukan hati kami. Berdoa, Ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang bersamaan dengan seluruh bangsa di dunia ini, ya Tuhan, sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Allah, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi yang kami tahu, Tuhan punya rencana di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintahan kami Indonesia, berikanlah kepada pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan di dalam menata, membuat peraturan, protokol kesehatan untuk menata kehidupan kami, Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan tidak dengan resiko terpapar virus corona ini, ya Allah. Kami sadar bahwa pemerintahan kami sedang mengalami dilematis oleh karena berbagai kepentingan di tengah situasi ini. Kiranya hikmatmu saja menyertai, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menteri eh, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri terkait, juga para pimpinan baik di tingkat 1, tingkat 2, sampai di tingkat RT/RW, Tuhan, biarlah semua warga menyadari akan perlunya kebersamaan di dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini, Tuhan. Supaya kehidupan tetap bisa berjalan di tengah era new normal ini ya Allah. Terima kasih Allah, kami sungguh memohon hikmat-Mu untuk semuanya ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka juga tetap bisa melaksanakan ibadah di tempat masing-masing dengan baik ya Tuhan dalam situasi ini. Terkhusus gerejamu di jemaat Kota Baru Driyorejo ini, kiranya -kira Tuhan menyertai agar kami semua senantiasa hari makin bertumbuh iman kami ya Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Kami tetap bisa merasakan berkat Tuhan dan rencana Tuhan yang indah di tengah situasi pandemi ini ya Allah. Walaupun kami tidak bertemu beribadah bersama di gedung gereja ini, tetapi kami bersyukur kami menikmati ibadah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, khususnya juga persiapan untuk rencana ibadah di era New Normal, sedang menyiapkan protokol kesehatan untuk melaksanakan ibadah ini, kiranya hikmatmu menyertai para hamba-hambamu Tuhan yang sedang merencanakan menyusun protokol ini. Sehingga pada waktunya nanti kami bisa beribadah kembali dengan protokol kesehatan yang tepat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto Tuhan yang saat ini berada di Malang, bersama dengan keluarga, Tuhan juga berkati kesehatan beliau. Juga di dalam seluruh pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, sehingga Bapak Pendeta Yohanes Puji boleh melayani kami semua, Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang lain, kiranya Tuhan juga menolong menyertai. Khususnya kami juga mengingat penjualan uh, Gedung Gereja Tuhan, aset aset kami yang ada di Giyok, kiranya -kira Tuhan juga memberkati agar penjualan ini bisa segera terjual dengan tepat sesuai dengan rencanamu, sehingga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan yang saat ini kami butuhkan. Terima kasih Allah, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa pada akhirnya juga untuk pergumulan anak-anakmu di jemaatmu ini Tuhan, engkau berkati bagi mereka yang sedang sakit, kami terus mengingat Bapak Mukijan, Bapak Nuryadi, Ibu Eka Susaini, para lansia Tuhan yang semuanya mungkin fisik secara secara fisik mereka lemah, kiranya Tuhan kau sendiri yang menguatkan, meneguhkan sehingga anak-anakmu ini beroleh kekuatan, kesehatan untuk melakukan segala aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Allah. Juga berdoa untuk. Keluarga-keluarga ya Tuhan, baik keluarga-keluarga muda maupun kami yang sudah lap, sangat lama berumah tangga, biarlah kasihMu ada di tengah-tengah keluarga, sehingga di tengah persoalan keluarga, konflik apapun, kami boleh saling mengasihi, mengampuni, sehingga keluarga kami bisa menjadi keluarga yang mempermuliakan namamu. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang studi, khususnya masa-masa liburan ini, dan bagaimana nanti studi secara online, Kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anakmu hikmat untuk menata waktunya sehingga menggunakan waktu tidak sia-sia tetapi dengan tepat untuk belajar dari rumah dengan efektif ya Tuhan. Juga berdoa bagi beberapa anak-anakmu yang masih mencari sekolah baik ke tingkat lanjut ke SMP, SMA maupun yang sedang merencanakan ke perguruan tinggi. Tuhan juga menolong menyertai semuanya agar mereka bisa mendapatkan sekolah yang tepat seperti apa yang diharapkan sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat pada para pemuda-pemudi yang juga sedang bergumul dalam pasangan hidup, Tuhan juga menolong memberkati mereka, sehingga para muda-mudimu ini boleh bersabar menanti waktu yang terbaik yang Tuhan berikan sampai mereka bisa menemukan pasangan yang sepadan dan kelak mereka bisa dipersatukan menjadi keluarga yang mempermuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga berdoa bagi mereka yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kesehatan, sukacita, dan juga Tuhan berkati supaya mereka semua senantiasa bertumbuh imannya kepadamu dan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah, mungkin ada banyak hal yang belum kami doakan saat ini, tetapi kami percaya Tuhan mengetahuinya dan kami ingin menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Allah kami serahkan segala doa, ucapan syukur, dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. dan saudara kasih Tuhan Yesus kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dan kita akan masuk di dalam pengutusan untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri saudara-saudara pulanglah dan bekerjalah di dalam kasih biarlah kemuliaan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita memampukan kita dan keluarga untuk menjadi saksinya melalui ketaatan dan perubahan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Mari kita memuji Tuhan, kidung jemaat 413 kita pujikan bait yang pertama. kasih dalam Tuhan Marilah kita pulang Dan kita akan menerima berkat Tuhan Yang akan disampaikan Melalui hambanya Mari kita berdoa Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Yesus menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Roh Kudus menyertai engkau dan memberi Engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapak. Terima kasih. Bapak-Ibu yang terkasih Jalannya Ibadah Minggu 12 Juli Pagi ini sudah kita Laksanakan Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anung Yang pagi ini sudah menyampaikan Firman Tuhan yang begitu indah Semoga firman pagi ini Bisa memberikan manfaat Untuk kehidupan kami Semuanya hari lepas hari Dan Semoga kami berdoa Semoga keluarga Pak Anung Senantiasa Tuhan berkati sehingga makin indah di dalam Tuhan. Bapak-Ibu terkasih, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Saudara yang sudah memberi, eh, Bapak-Ibu yang sudah mendukung jalannya ibadah pada kesempatan pagi ini baik sebagai song leader, organis, multimedia, maupun kru kameramen, serta sound system yang pagi ini sudah mendukung di dalam ibadah online. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu warga jemaat Kota Baru Jorodjo maupun warga jemaat lain yang sudah setia dan bersedia untuk mengikuti ibadah online pada kesempatan pagi ini. Akhir kata, Selamat hari Minggu, selamat mengikuti aktivitas baik di dalam maupun di luar rumah yang tentunya tidak melupakan untuk tetap mengenakan masker, senantiasa menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan supaya virus Corona segera berlalu dari muka bumi. Salam sehat, terima kasih. Tuhan memberkati, Amin. dan juga serta